السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لما بعده kepada para sahabat-sahabat, teman-teman, baik uh, santri maupun alumni, dan simpatisan, uh, berhubung tahun baru Masehi atau tahun Meladi, sudah. Di depan mata, di mana tahun ini adalah dihitung sejak kelahiran Nabi Isa al-Masih, yang insya Allah, insya Allah dan ini termasuk yang wajib diimani oleh setiap Muslim sebagai akhir zaman, sebab apa akhirul sah, sebagai akhirul sah, akhir waktu atau Kiamat ya, adanya kiamat dan ini tanda-tandanya pada saatnya nanti Nabi Isa inilah yang menyelamatkan umat Islam. Dan umat manusia secara, secara seluruhnya kecuali dajjal dan pengikut-pengikutnya yang jahat. Sedangkan, sedangkan pengikut Nabi Isa yang setia yaitu kaum Nasoro yang masih setia ke Nabi Isa termasuk umat yang diselamatkan. Dan termasuk umat Islam, karena beliau datang memperkuat syariat Syariat Nabi Muhammad SAW yang juga tak, ber, tak, tak, tak jauh berbeda dengan syariat beliau dulu Tapi sama-sama uh, Islam kan, namanya agama itu sama-sama Islam saja Millat Ibrahim Hanifah Hanifa Muslimah itu. Jadi itulah Maka... Marilah kita menghormat juga selain menghormat tahun hijriyah yang dihitung sejak pindahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah karena menghindar dari kejahatan, kemungkaran kezaliman yang sulit-sulit diperbaiki. Kita juga menghormat apa, tahun baru Meladi, yaitu yang dihitung dari lahirnya Nabi Isa salam yang kelak. ...akan menjadi penyelamat umat manusia... ...selain kaum Yahudi dan kaum Al-Mawdubi alaihim ...yang tidak setia kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Mari kita hormati... ...dan cara menghormat bukanlah dengan poya-poya... ...melainkan dengan memperbanyak zikir menyebut Allah... ...tasbih mensucikan Allah... Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah al-azim Juga Takbir di Tapi bukan di jalan-jalan ya Di masjid-masjid Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah al-azim Allahu Akbar wa la hawlah wa la quwata illa billahi al-azim Terus Abdul Dzikri La ilaha illallah La ilaha illallah itu. Dan seterusnya dan seterusnya Itulah yang harus kita lakukan Bukan berfoya-foya Bukan keluar kepada kota Bukan setiap trompet bukan mama uh, -ma apa namanya membakar mercon apalagi membahayakan ya kita sekarang sudah di ujung akhir zaman seperti yang saya katakan tadi ini wajib diimani wajib diimani, kita wal minal akhir itu dalam nats Quran, harus diyakini harus diikuti sebagai apa permulaan atau tanda-tanda di hari akhir itu ada tanda-tandanya karena tentang hari akhir tidak ada yang tahu selain Allah maka Allah dalam uh, hadis yang disebut di, di dalam riwayat Surina Omar ibn Khattab itu riwayat Imam Bukhari itu adalah tanda-tandanya karena tentang hari kiamat Rasulullah tak diperkenankan dan memang tidak tahu. Jawabnya ketika ditanya oleh malaikat Jibril apakah hari akhir itu Wamasah ya Rasulullah. Apakah hari kiamat itu? Jawabnya yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang tanya. Jadi sama-sama tidak tahu. Laiyakalahuha illallah di dalam Alquran tidak tahu tentang saat itu kecuali Allah. Kapan terjadinya? Ah, maka Malaikat Jibril bertanya kalau begitu, maka apa tanda tandanya? Nah ini tanda tandanya nanti kalau terakhir apa sebelum sebelum terbit matahari dari barat karena berbalik ya karena poros lepas dari porosnya sudah kan ya, ya itu yaitu atau aturan Allah subhanahu Wa Ta'ala maka dari barat itu akan la pintu tempat sudah tak bisa lagi ditutup dan tidak ada minta ampun lagi kepada Allah tak mungkin diampuni lagi dan Nabi Isa sebelum itu lahir dan hidup menurut sebagian di 40 tahun setelah membantu Imam Mahdi dan sewaktu-waktu Imam Mahdi masih adat, kurang lebih 7 sampai tiga tahun masih mengatur dunia Nabi Isa masih mengikuti Imam Mahdi hanya menjadi apa pendampingnya dan menjadi penyelamatnya itu makmur luar biasa karena adil luar biasa dan kemakmuran di apa di, dikeluarkan oleh Allah dari bumi dan dari langit semuanya sehingga ada, ada kata Rasulullah dalam hadis tak sampai tak ada orang yang bisa menerima zakat mulai sejak keluarnya Imam Mahdi karena adilnya setelah datangnya apa keboliman kemaksiatan kemungkaratan maka akan datang keadilan dan kejayaan dan kemakmuran itu, itu jadi emas keluar sendiri itu yang keluar dari Gunung Semiru, katanya, katanya ahli, ada yang ahli yang mengatakan itu ada emasnya itu, api-api yang keluar itu, tahu itu, bukan bukan bukan apa, saya bukan ahlinya, tapi saya sempat uh, membaca di beberapa media itu itu mengandung kandungan emas itu, tapi ya jangan, jangan mendekat ke apinya itu, tapi ada sisa yang menempel di di tepi-tepi pinggir gunung apa itu cimbir apa timbeting pinggir lubang gunung itu ya tuh. jangan pergi ke lawannya itu nah, bisa dicari mungkin itu udah tahu saya tak ada tahu itu nanti pada saatnya akan keluar akan keluar sendiri kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga juga kekayaan mineral lainnya bahan bakar minyak itu akan akan tidak ada orang yang bisa menerima zakat, ya karena lagi manusianya sudah tinggal sedikit karena terbunuh dalam peperangan. Mungkin itu yang disebut Al-Malhamadul Al Qubro, pertempuran besar, atau atau mungkin juga ya PD3 atau Perang Dunia ketiga. itu Jadi sudah antara NATO dengan kaum muslimin, di pihak NATO masih ada Nasoro, tapi kemudian mereka itu sadar juga ya. Nah, setelah Nabi Isa turun, mereka kembali sadar itu ya. Jadi yang jadi korban hanya Yahudi Yahudi yang dolim dolim itu. Yahudi Yahudi yang sejati selamat juga. Tuh sampai apa? Yang jahat jahat itu menyembunyi di belakang batu di belakang. Oleh batunya dilaporkan kepada Nabi Isa. Ini di belakang saya kepada pengikut apa serdadunya Nabi Isa. Di belakang saya ini ada orang Yahudi yang jahat. Dibunuh semua habis tuh. Jajal sudah hanya di, dapat dilihat dengan tajam oleh Nabi Isa lalu menjadi air kan begitu itu namanya Nabi itu punya mukjizat ya kalau Imam Mahdi tidak bisa punya mukjizat hanya karomah itu, itu bukan Nabi tapi Nabi Isa tidak bisa mendahului Imam Mahdi karena sudah perintah Allah begitu Nabi Isa mengikuti dan mendukung uh, syariat yang, di, yang dibawa Imam Mahdi yaitu syariat Islam. Nah, itulah mari kita sekali lagi menghormat dengan mengucapkan apa membacakan al-Fatihah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi kita haturkan pahalanya dan kepada para nabi, para nabi khususnya Nabi Isa alaihissalam. Tuh yang disebut oleh orang uh, uh, Kristen itu sebagai Yesus Kristus ya. Yesus Yesu, Yesu, kalau dalam bahasa itu, itu kan salah satu nama dari Nabi Isa itu. Yesus Kristus, tapi yang dibunuh itu bukan bukan Yesus Kristus, yang asli Nabi Isa sebelumnya diangkat ke atas langit, itu menurut Al-Quran. Dan nanti akan turun lagi, Tuh. itu tepul dalam hadis. Nah, demikian yang saya tahu, mari kita baca patihaya bersama-sama, aturkan uh, kepada Rasulullah, kepada uh, para Nabi, khusus Nabi Isa AS yang tahunya uh, akan segera kita Beringati bersama dan oleh bangsa-bangsa seluruh dunia ya. Karena memang kita memakai, yang banyak itu memakai kalau urusan dunia. Urusan pemerintahan dan sebagainya. Kita yang banyak menggunakan tahun masehi ya, tahun Meladi. Meladi itu kelahiran ya. Karena kalau dihitung dari kelahiran Nabi Isa. Dan kepada para penghuni langit, penghuni langit khususnya para malaikat yang dekat kepada Allah. Yaitu Panglima yang sepuluh. Dan malaikat yang me Bertanggung jawab terhadap menjaga arasnya Allah ya, mahkotanya Allah ya. ya, Allah tidak duduk di situ, Allah tak bisa duduk, tak bisa dilihat, tak bisa dilihat, cuma itu simbol ya, aras, aras itu. Sekarang empat yang menjaga itu malaikat dekat, yang dekat kepada Allah, malaikat yang paling disayangi oleh Allah. Nanti pada hari kiamat, karena goncangan luas luar biasa beratnya, ditambah empat, wa yahmilu arsa robbikah, sama dia itu. Kafahum Sabadiyah itu, Jabazin Sabadiyah itu. Allah Alam Iswab. Dan nanti yang bertanggungjawab menjaga aras itu adalah delapan, karena gonjangan dunia. Mari kita baca Al Fariah dan juga kepada para ulama dan orang-orang soleh semuanya dan pengasuh-pengasuh kita, pemimpin-pemimpin kita uh, semua, ya, ya seluruh seluruh dunia. Semua mudah-mudahan diberi Pak, ah, ke, kekompakan, keadilan, tidak suka berperang, tidak suka melantur hewan nafsunya, tidak tidak suka selalu senang harta, tahta, dan wanita, melupakan rakyat, dan sebagainya, dan melupakan keamanan dan keaktifan. Mudah-mudahan para ulama dan para pemimpin semuanya, Al-Fatihah. Azza rahman rahim Amin. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian yang saya sayangi. Marilah. Kita jaga keamanan, ketertiban, ketentraman, kenyamanan, kesejahteraan bersama. Uh, jangan sampai terjadi hal-hal uh, yang mengganggu ketentraman kita. Jaga bersama, itu wajib. Supaya kita dalam mengerjakan tugas sehari hari kepentingan ekonomi, kepentingan keluarga, Kepentingan ya, akad nikah misalnya, itu uh, yang punya hajat-hajat supaya bisa terlaksana dengan baik, aman, terambah bahagia ya. Jangan terganggu. Dan kita mari jangan mengganggu, jangan melakukan hal-hal fasad kerusakan yang menimbulkan kerusakan. Berdakwah pun kita tidak boleh dengan kekerasan. Karena dakwah itu adalah tujuannya adalah untuk kebaikan. Tapi ketika dakwah itu menimbulkan keburukan, kerusakan, maka itu bukan dakwah lagi. Itu. Jadi ya apa? Ya kejur kerusakan apalagi maknanya itu. Dalam adik kita berpikir rasional. Ya jangan berdakwah dengan cara kekerasan karena itu merugikan dakwah itu sendiri. Itu. Jadi kita pengajian misalnya apa apa yang, yang dibahas itu Jangan pergi, jangan akan keluar dari situ. Jadi kita benar-benar melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Beliau tidak memerangi orang, tidak pernah. Kecuali diperangi dan diidinkan oleh Allah. Tidak bisa. Tidak pernah. Dan tangan Rasulullah tidak pernah mengalirkan darahnya orang. Satu kalipun. Tidak pernah saya Hamzah hamsa justru pamannya, dan uh, sepupunya saja ya, sudah dialih karena itu, rodrion Lofan, ajma'in itu jadi apa namanya. Ini saya menangkap, ya Indra, saya menangkap firasat, ya kok akhir tahun ini, tahun 2021 sampai awal Januari tahun 2020 dan tak sampai kapan itu kok kok saya merasakan uh, tidak begitu nyaman ya tidak begitu aman cuacanya juga demikian uh, juga itu disinggung di dalam hadis dan cocok dengan uh, analis analisis daripada atau analisa daripada BMKG ya BM Badan Meteorologi Geofisika dan Kalimatologi. bahwa ada pernah ada ramalan bahwa ya, dimungkinkan 21, 22, 23, 23 itu apa mengalami kekeringan itu tiga tahun berturut-turut itu Rasulullah tidak menyebutkan tahunnya tapi akan terjadi tiga tahun berturut-turut apa kesulitan ekonomi jadi ya dengan segala macam antara lain ya kurangnya hujan. Atau, kalau ada hujan-hujannya, tidak menumbuhkan sesuatu yang barokah, buah yang bagus, tanaman-tanaman banyak rusak, dan sebagainya, kemudian kena bencana dan sebagainya. Itu kan jadi, ini tahun-tahun agak berat ya. Kita ke depan ini harus kita hati-hati. Kalau tidak penting, janganlah keluar, janganlah keluar, terutama pada bapak ibu yang punya putra-putri. Jangan biarkan putra-putrinya kok saya melak menangkap keadaan ya yang uh, sedikit mengkhawatirkan gitu. dengan meletusnya Gunung Semiru. dan sampai tiga kali yang meletus berat lain yang kecil-kecil ya itu nah, ini kan ada hubungannya dengan gunung-gunung yang lain yang sudah pasti itu tuh itu kan uh, jibalin Rosia itu kan itu paku itu Rosiat pakunya alam nah, ini sudah akan menuju kehancuran semuanya kalau pakunya lepas rusak nanti kan berantakan sudah dunia ini itu nah, ini nanti hubungan gunung uh, merapi gunung kelu dan sebagainya itu banyak peramal-peramal, tapi saya tidak terlalu percaya kepada itu akan tetapi saya menangkap gejala alam ini ya. dan laut mulai apa naik ke atas ya karena apa karena panas meningkat ya. Panas, panas bumi, dan dari panas, panas matahari, semuanya meningkat. Cuma semua berubah ya, cuaca tak teratur, banyak orang sakit, timbul wabah, dingkul, timbal macam-macam. Itu adalah ulah manusia semuanya. Tuh, toharul fasad, filber, rival wal bahri Bima, kasabat aydinaz, kata Al-Quran. Tuh, timbul terang-terangan kerusakan di bumi dan di laut, termasuk di udara. Kan itu, sehingga nanti apa timbul juga apa. Balas apa yang disebabkan oleh fasad itu yaitu kerusakan kerusakan alam dan cuaca cuaca yang menimbulkan penyakit wabah dan sebagainya adalah karena ulah, termasuk ulah ulah manusia uh, laut yang selalu setiap setiap hari dilewati dan hanya merupakan selat yang itu tidak pernah dikeruk itu padahal dari dihujukai suka itu membawa membawa kotoran ya dari rumah-rumahnya orang dari wisi ccnya orang dari apa namanya dari apa selokan-selokan itu kan membawa apa namanya lumpur ya itu kan membuat lebih dangkal saya ingat masih kecil saya masih uh, belum masuk SD ya sering dibawa orang tua saya ke Jawa melihat ada kapal bageru Pakal pak, kapal bageru di bahkan akhir-akhir ini sudah zaman Pak Harto itu masih ada kapal keruk yang mengeruk apa uh, lumpur lumpur di laut antara Kamal dan Surabaya sekarang jarang sekali itu jadi makin dangkal makin ke atas airnya kan begitu itu antara lain bukan analisanya hanya analisa karena apa apa uh, cairnya SD di, di apa di karena kepanasan kepan, ya karena kepanasan itu ya timbul cairan yang akan menambah air ya itu juga termasuk. Nah ini menghadapi bahaya hati-hati terutama dalam bulan-bulan uh, yang banyak bencana ini jangan biarkan putri putra putri Anda sekalian di apa pergi ke mana-mana jarak jauh walaupun istilah libur, wisata dan sebagainya di waktu yang tenang dan amanlah dan didampingi orang tuanya, jangan dilepas itu. Nanti benturan bertengkar sama pemudanya itu. Dan ini sangat, sangat penting sekali itu, uh, apa namanya, uh, diperhatikan oleh orang tua pemuda-pemudi kita sekalian. Jangan biarkan mereka, dan kita sendiri kalau tidak perlu sementara tidak usah keluarlah itu kita boleh baca selawat supaya kita dapat syafaat Rasulullah sallallahu hidup barokah hidup senang hidup tentram, hidup tentram dan tertib dan apa sejahtera bahagia dengan keluarga berkumpul itu baru memperingati tahun baru tapi kalau pergi ke kota huruhara pergi ke pinggir laut huruhara pergi ke gunung huruhara apa, me, me, apa me, Membakar mercon dan sebagainya, Pak Dio, pa, pa, apa apa namanya itu trompet trompet trompet trompetan yang bikin telinga orang bikin risih semuanya, tak tenang itu kan? Bikin tidak tenang itu kalau fasad, tuh fasad, kerusakan itu bukan ketenangan, bukan ketentraman. Justru mengganggu, justru sebaliknya. Nah, mari kita mendewasakan pikiran kita semuanya dan mengajar anak-anak kita untuk mengarah kepada lebih dewasa nah, ini uh, kemudian apa namanya kepada teman-teman sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati uh, termasuk pemilih-pemilih yang lebih muda dari saya ya uh, saya apa namanya mengajak mari kita introspeksi diri di sok awal tahun Meladi ke-222. Jadi sudah 222, 2222 abad dari kelahiran Dawi Isa salam 2222. Itu kan benar kan itu. Nah ini uh, sudah tua betul, sudah tua Kalau diri Rasulullah yang hijrah, kita baru 1444 tahun kan itu itu jaraknya memang sangat jauh ya antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita introspeksi muhasabah hasibu amku sukum kebalaan yuhasi kata Rasulullah sallallahu introspeksi dirilah hitung-hitung apa yang sudah dilakukan Baiknya berapa, jeleknya berapa, umurnya sudah berapa. Jadi kalau kita umur 60 katakan misalnya itu. Umur 60 meninggal. Yang habiskan dihabiskan tidur berapa. Yang dihabiskan merokok, nongkrong, ngobrol, tak ada gunanya berapa. Kemudian apalagi masih diisi kerusakan-kerusakan. Merusakan, menyakiti orang dan sebagainya. Lalu yang bermanfaat hidup ini berapa. Nah itulah total dikalkulasi, ya. Nah, akhirnya tak mencapai separuh kalau perlu, ya yang baik itu lebih baik jeleknya. Mari kita bagaimana? Tak lepas baik yang muslim maupun non muslim. Mari kita terintrospeksi diri sebelum kita dihisap, dihitung oleh Allah dan penghitungnya Allah itu sangat canggih loh itu. Kalau sekarang apa komputer itu, HP itu sudah ada, ada mesin hitungnya di situ dan bikin bodoh orang saja itu kan. Saya dulu kalau menghitung itu pakai apa aljabar itu kan ya. Da, hitungan songot katanya orang Madura dulu itu membagi, ulang bagi dan ngurangi, dan sebagainya. Itu ngasah otak. Jadi masih menggunakan komputer Allah yang ada di badan kita. Sekarang sudah tidak dimanfaatkan lagi, justru menggunakan alat itu kan ya. Itu Oh, ini tantangan dari Allah, sebetulnya, bahwa Allah yang menciptakan karena apa dengan otak saja belum belum membuat sebagian orang iman, ya sadar dan sebagainya, maka datang apa besi hitung belum sadar lagi itu harus ingat bahwa yang menciptakan itu semuanya, hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala Maaf, ini uh, Adakah kuat PLN ya